Hello sobat Maruya, jadi di video kali ini gua mau bikin tutorial lagi cuy gua mau bagi-bagi aplikasi Vidmate cuy Oke okay, diantara kalian pastinya udah ada tahu ya kan udah ada yang tahu aplikasi Vidmate ini manfaatnya buat apa jadi manfaatnya itu kalian bisa menonton MP3 atau video dari YouTube Oke okay, langsung aja kalian tonton video ini Oke okay? dan paspornya itu, kalian jangan lupa baca-baca dulu di deskripsi ya biar kalian lebih uh, jelas gak usah banyak basa-basi lagi lah gila. langsung aja kita masuk ke video tutorialnya cuy oke okay, friend friend, ini dia linknya, tinggal kalian klik aja download tapi sebelum download, kita penjelasan dulu jadi paspornya itu, kalian baca-baca di deskripsi dulu oke okay? langsung aja kita klik feedback di mochamarizwan Nah kalau sudah ada bacaan not working, refer you download, berarti kalian sudah mendownload. Tinggal saja kalian klik yang garis 3 itu di bawah. Nah kalian di sini klik aja unduhan yang berwarna ungu itu. Kemudian di sini masuk fitment sama samardjoan itu adalah sedang mendownload. Oke di sini sudah hampir selesai nah ketika sudah selesai di daerah sini sudah tidak ada unduhan lagi kemudian kalian masuk ke terunduh nah friend friend ini dia hasil yang kalian download tadi oke langkah selanjutnya kalian langsung masuk ke aplikasi JR Shiver oke friend friend jadi ini dia paspor pertamanya coy jadi kalian jangan dulu dengerin uh, yang lainnya Jadi Paspornya itu tinggal kalian klik aja yang ini oke okay? Paspornya satu aja oke okay? Langsung ini kalian jangan lupa untuk pakai spasinya ya Nah sedikit dulu penjelasan lagi Jika kalian belum mempunyai aplikasi JetR Shipper Kalian tinggal aja klik link di deskripsi video ini Gratis tanpa password Oke lanjut Selanjutnya kalian cari uh, Jeep yang sudah kalian download tadi Nah ini dia zipnya Fitmed Bimo Kemudian kalian klik dan ekstrak di sini. Nah, di sini kalian harus memasukkan password. Oke, okay? kalian langsung aja follow Instagram Moch Rizwan 276 atau langsung aja klik link di deskripsi video ini untuk mendapatkan password. Oke, okay, passwordnya sudah saya masukkan. Kemudian kalian klik Oke. Okay. Nah, di sini batal lewat ganti karena saya sudah mengekstrak. Kalian klik aja ganti. Kalau kalian belum, kalian akan klik oke OK. dan kemudian seperti ini. Oke, okay, hasilnya kalian akan masuk ke sini. Tinggal kalian pasang aja aplikasinya. Oke, okay, di sini gua skip dulu langsung aja kita ke aplikasinya. Nah, ini dia aplikasinya sudah kita download, oke. Okay? Dan sudah kita pasang juga. Oke okay guys, mungkin segini aja video dari gue ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, okay, jangan lupa baca deskripsinya guys. Jangan lupa baca deskripsinya lengkap, oke? Okay? Thank you. Bye-bye.